Kita sudah di tengah hutan untuk mencari bambu umbul-umbul di tengah hutan bulan tarah di pelosok perbatasan Karim dan Kaseh itulah Desa Binturung Pamukan utara, kita dan <sikos> <Pembangunan. sikos> Pengambilan berbagai jenis para Di sampingnya ada pohon-pohon bulan, -bulan, -bulan ternyata ada fadah bin menusuk. akhirnya perjalanan pun akan berakhir tinggal satu langkah dengan mobil sampai di video umur udah sudah diangkat sama kawan-kawan dan inilah pasukan lihat apakah informasi mobil bisa datang mengangkat atau bisa mengangkat sore misalnya, atau mungkin atau bin, kita karena ya. dia ngambil batu di sungai udah gini kita sudah ngangkat dari luar terus di pinggir jalan resiko Sositifkan punya asam kaget ya, uh -huh. ya. nah, maka ya, makanya kira-kira ada yang ngambil oh adah. kita, kita, kita Tinggal ini apakah Iya yeah, eh, yeah. Nanti ada yang menjaga di sini. Kita sementara menunggu sementara cuaca ini lagi grimis ini namanya apa Rukti bersama dengan saya ini adalah wilayah Jerujuh bagus sejarahnya sudah harus diperlihatkan. Oke okay, teman-teman sudah kita suruh pulang. Oh! <laughs> <laughs>